Ario Kiswinar minta maaf ke Deddy Corbuzier ada apa? Pihak Mario Teguh secara resmi telah melaporkan Deddy Corbuzier dan dua acara yang diapandu ke Polda Metro Jaya. Nama Deddy Corbuzier memang sempat terseret kasus antara Mario Teguh dan Ario Kiswinar. Mario Teguh mengaku geram karena Deddy Corbuzier mewawancarai Aryo Kiswinar tanpa seijin sang motivator di dua acara tersebut. Diseret ke dalam kasus Mario Teguh dan Aryo Kiswinar. Deddy Corbuzier sempat mengaku satai. Meski begitu, tetap saja membuat Aryo Kiswinar tak enak hati. Dirinya pun sempat menyampaikan permintaan maaf kepada mantan mentalis tersebut. Sudah ngomong ke Mas Dedi, cuma bilang, Mas, sorry, Mas deddy juga nagepinnya kayak. Sudahlah-sudahlah, jangan sampai kayak yang sudah-sudah. Karena ada mama juga yang harus dijagain, ucap Aryoki Swinar di kawasan kota, Jakarta, Minggu, tanggal 20 bulan 11 tahun 2016. Meski sudah meminta maaf karena terseret ke dalam kasusnya. Namun Aryoki Swinar belum memutuskan untuk mendukung Deddy Corbuzier atau tidak Belum tahu kalau secara hukumnya itu urusannya nanti bagaimana pengacara aku Aku sih berharapnya Kalau memang ada yang bisa memudahkan aku untuk selesaikan urusan ini Ya, aku bantu Kalau memang dibutuhkan dan wajib membantu Saya bantu Kalau enggak, ya, ngapain juga Kata Aryoki Swinar